Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal Alamin Dan jaga kesehatan ya guys ya Suaca mulai ekstrim dan banyak sekali istilahnya Hari-hari kita itu panas banget Dan hari ini juga panas banget ya guys ya Kemarin juga panas Habis itu hujan Dan Alhamdulillah habis hujan baru sejuk. Semoga ya teman-teman sekalian yang merasakan panas ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga istilahnya tetap bekerja dengan baik ya. Dan semoga diberikan juga kesabaran atas semua musibah ataupun bisa dikatakan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ingat bahwasannya setiap cobaan seberat apapun cobaan ataupun musibah yang Allah berikan kepada kita itu maka kita itu harus kuat Karena kita sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita mampu menghadapi setiap cobaan Ataupun dugaan yang Allah berikan kepada kita Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada kita itu Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya kita mampu Jadi maka bersabarlah ya. Jadi semakin kita bersabar maka semakin besar pula Istilahnya pahala yang kita dapatkan Karena pahala sabar itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu Jadi tetaplah bersabar sabar Meminta kepada Allah agar supaya kita Mempunyai kesabaran yang sangat banyak sekali Dalam menempuh kehidupan ini guys ya Semoga kita di akhir hayat kita Khusnul khatima, ya Menjadi orang yang senantiasa rindu kepada baginda Muhammad SAW Dan juga rindu kepada Allah SWT Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam daftar bangun surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, kali ini kita akan react lagi ya requestan daripada teman-teman sekalian. Jadi di sini ada Ustazah Hajah Ruzana Natiah Al-Baqarah 104 sampai 112, masya Allah ini. Jadi kalau dilihat di sini dari komentarnya ada juga orang Turki ya, ada yang dari Uzbek juga ini guys, masya Allah, ada yang dari Arab Saudi juga, masya Allah, Allah Akbar. Jadi langsung saja guys kita play videonya supaya tidak penasaran. Let's go. Oke sebelumnya guys jangan lupa subscribe Uwaz Legacy TV ya dan tonton semua videonya guys ya karena bagus sekali bukti bahwasannya kita cinta kepada Al-Qur'an. Jom kita tengok videonya Masya Allah Ustaz Tahni Masya Allah A'udzubillahi billahi minas syaitanir rajim Allah Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا، لا تقولوا الله، walil في رين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللشركين أي ولا المشركين أي نزل عليكم من خير Masya Allah, Masya'Allah, Allah. <coughs> Wallahu al <zhul fadlil> <coughs> Inshallah. Allah Allahu Akbar. an tas'alur rasulakum kama su'il min Masya Allah wa anta katsirun min ahli alkitabi la yu'rdu nakum mim شاء Allah ma أفصوصه من تبين لهم الحق الله wah Allah, masya Allah, masya Allah. <tutup> <tutup> Allah akbar. Kebal. Allah, masya Allah. Masya Allah. Tilka amaniyuhum Kul Allah <tik> ya <manita> -hati -hati <-hi> الله aslama wajahahu lillahhi wa huwa falahu rabbih. wai wala khaufan alayhi Allahummarhamna Masya masyaallah Ustadzah Hajar Ruzana Naftiah suaranya merdu menusuk ke dalam hati ya guys ya suaranya merdu banget ya dan masyaallah makharijul hurufnya juga bagus banget masyaallah kalau kita dengar tuh baca Al-Qur'an hurufnya bagus itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys kalau biasa kita mendengarkan yang sudah bagus seperti ini, lalu kita mendengarkan yang tidak bagus, ya kan? Maka kita boleh mengerti mana salahnya, mana benarnya seperti itu, guys. Ya, maka ketika kita membaca Al-Quran, jangan lupa untuk belajar juga. Makhari, huruf. a-i-ubah, babi jadi. Kalau kita belajar makharijul huruf, nanti ada beberapa penekanan, beberapa pelafalan yang memang harus betul-betul macam H. Kita tidak boleh membacanya dengan H seperti itu, dengan dengan ringan seperti itu. Tapi harus masuk ke dalam sini. <presenting> Alhamdulillahirrab, <audience> Alhamdulillah <algebra outreach> Ah nanti haknya di situ. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi. Jadi jangan sampai <tuh> alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus betul-betul kita menggunakan mekhadil huruf, supaya benar, dan istilahnya beda huruf, nanti beda arti seperti itu teman-teman, jadi memang betul-betul diperhatikan, makanya kenapa saya istilahnya suka mendengarkan uh, macam taranum, macam istilahnya murotal, dan lain sebagainya karena disitu kita juga bisa belajar bagaimana pelafalan-pelafalan ayat, ataupun huruf-huruf hijaiyah dengan benar, seperti itu semoga bermanfaat untuk kita semua Jazakumullah, Ustazah Haja Ruzananatia, yang sudah uh, membuat kita itu masya Allah, terkagum-kagum ya, mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran yang mendapatkan pahala, orang yang melihat Al-Quran mendapat pahala, orang yang mendengarkan Al-Quran mendapatkan pahala. Allahu akbar! Jadi, semuanya dapat ya, guys? Ya, jadi insyaallah dengan video ini kita mendapatkan pahala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih sudah tengok video ini, guys. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe untuk wajah. Legacy TV guys ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh